Oke okay guys, jadi sini saya sedang melakukan survei online dan saya mendapatkan email dari teluna.com. Langkah awal yang harus dikerjakan adalah pilih ya negara atau tempat Anda sesuai tempat. Jadi sekarang saya di Jakarta, saya akan pilih Jakarta. Scroll ke bawah, lanjutkan usia. Oke, okay, ini juga status harus <coughs> diisi. selesai ya kawan-kawan. -kan. Nah, poin saya situ adalah 14,425 poin. Ini jika teman-teman ingin mengunduhnya atau mendapatkan aplikasinya segera langsung saya unduh di Play Store. membayar kok. Ini ada yang berbagai kartu hadiah lainnya. Karena saya suka menggunakan peramban web, jadi saya tidak perlu menginstal aplikasinya. Sop yang sekarang tadi itu masih tertunda ya Sedang diverifikasi Dan ini nilai point saya 1000 <tuh> Jika kamu ingin menangkap poinnya, cari hmm. deh. Hmm. Nah di sini juga bisa mengundang teman, undang teman. Anda akan menerima 500 poin bonus untuk setiap rujukan poin terbatas untuk 10 teman baru per bulan. Jadi satu bulan itu bisa mengundang 10 teman ya via Twitter, Facebook, WhatsApp, ya tuh Jadi saya nggak mengundang teman. Oke, sekian dari saya. Jika anda masih kebingungan, silahkan tinggalkan komentar di bawah ini. See you.